Kita dengarkan cerita Buaya Perompak, cerita anak Nusantara dari Lampung. Alkisah, di Sungai Tulang Bawang di daerah Lampung banyak terdapat buaya yang ganas. Banyak orang yang hilang tanpa jejak setelah melintas di Sungai Tulang Bawang, terutama para nelayan dan saudagar yang membawa muatan harta benda pada suatu hari. Seorang gadis cantik bernama Aminah tiba-tiba hilang ketika sedang mencuci di tepi sungai. Warga desa yang mendengar kabar itu langsung melakukan pencarian. Mereka menyusuri tepian sungai hingga ke tempat yang jauh. Tetapi Aminah tidak ditemukan. Warga desa pun menganggap Aminah sudah mati dimakan buaya. Sementara itu, di sebuah gua di dasar sungai tampak seorang gadis yang tergolek lemas. Dia adalah Aminah yang baru saja siuman. Dengan sekuat tenaga, Aminah berusaha bangun. Dia sangat terkejut ketika menyadari dirinya sedang berada di dalam gua. Gua itu dipenuhi emas, permata, intan dan berlian, serta banyak pakaian yang indah. Wah! Banyak sekali perhiasan di sini. Milik siapa ini? Tanya Aminah dalam hati. Lalu terdengar suara laki-laki. Hai gadis cantik. Jangan takut. Inilah istanaku. Selamat datang di gua bawah sungai istanaku ini. Ternyata suara itu berasal dari seekor buaya besar. Kamu siapa? Wujudmu buaya. Tapi kenapa bisa bicara, tanya Aminah dengan takut. Tenang gadis cantik, sebenarnya aku juga manusia sepertimu. Aku bisa berubah menjadi manusia nanti pada saat bulan purnama, kata buaya itu. Kenapa wujudmu berubah menjadi buaya, tanya Aminah ingin tahu. Aku dikutuk karena perbuatan jahatku merampas harta benda setiap kapal yang melintas di sungai. Semua harta itulah yang ada di gua ini, jawab buaya itu. Wahai buaya, mengapa engkau menculikku, kata Aminah. Aku membawamu ke sini karena aku menyukaimu. Jika engkau mau tinggal bersamaku, semua harta benda di gua ini menjadi milikmu. Tetapi jika engkau menolak, aku akan memangsamu ancam si buaya. Dengan ketakutan, Aminah menjawab, Baiklah, aku mau tinggal bersamamu di sini. Aminah terpaksa menerima permintaan sang buaya. Akhirnya, Aminah tinggal bersama buaya perompak di dalam gua. Tetapi dia terus mencari cara agar bisa keluar dari gua itu. Pada suatu hari, sang buaya tertidur pulas, dan membiarkan pintu gua terbuka. Aminah langsung memanfaatkan kondisi itu untuk melarikan diri sambil mengawasi sang buaya untuk memastikan bahwa dia masih tertidur. Akhirnya, Aminah berhasil lolos dari buaya perompak tersebut. Ia sampai di hutan, dan dengan sisa tenaganya, dia harus berjalan menuju desa. Akhirnya dia bertemu penduduk desa yang bertanya, Siapa kamu nak? Kenapa di hutan sendirian? Aku Aminah, jawabnya. Dan dia pun menceritakan semua yang dialaminya. Penduduk desa yang tahu cerita tentang buaya perompak segera mengajak Aminah pergi. Di mana rumahmu nak? Kami akan mengantarmu pulang. Rumahku di kampung seberang pak. Terima kasih telah menolong saya, jawab Aminah. Dan akhirnya Aminah berhasil kembali ke kampung halamannya. Seluruh penduduk menyambut kepulangannya. Kedua orang tuanya sangat bahagia. Mereka jadi semakin tahu tentang buaya perompak dan lebih berhati-hati jika berada di tepian sungai Tulang Bawang. Sekian dulu ya ceritanya, jumpa lagi.